Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai ahi, uhti, selamat datang di channel Perindu Surga. Bagaimana cara menghilangkan was-was dalam salat? Dari sahabat Utsman bin Abil A'as, bahwa beliau mendatangi Nabi Solalohu, Alaihi Wasallam dan mengadukan, Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan telah menghalangi aku dengan salatku tidak bisa husu, dan bacaan salatnya sampai keliru-keliru. Kemudian Nabi Solalohu, Alaihi Wasallam bersabda, itulah setan, namanya Hansab. Jika engkau merasa sedang digoda setan maka mintalah perlindungan kepada Allah darinya, baca tauts, dan meludahlah ke arah kiri tiga kali. HR Muslim 2203, salah satu di antara usaha melindungi diri dari setan adalah merutinkan sikir pagi dan sore, semoga bermanfaat.